Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan semua, channel Indonesia Kamera. Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang lensa Canon 50mm, lensa Canon 85mm F1,8 USM. Oke. Lensa yang katanya lensa yang katanya Bokehnya itu dapat banget Bokehnya tuh bokeh banget Jadi buat kalian yang Fotografer portrait atau fotografer wedding Yang lagi ngambil kayak Portrait um, Pengantin itu bagus banget pakai ini dan Kelebihannya juga banyak Oke gak berlama-lama Langsung saja kita jelaskan Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang juga dan like video ini kalau kalian suka share ke teman kalian yang lagi membutuhkan. Dan jangan sungkan-sungkan untuk ajukan pertanyaan, tinggal kalian ketik aja di kolom komentar. Langsung aja kita intro dulu.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 lensa ini udah dibekali ultrasonic motor jadi ultrasonic motor itu fokusnya cepat, tapi nggak ada suara sedikitpun cocok buat kalian yang suka yang lembut-lembut <klusangan> Oke, okay. jadi langsung aja kita bahas kelebihannya yang pertama lensa ini udah dipakai ultrasonic motor jadi ultrasonic motor itu fokusnya cepet tapi dia nggak bising waktu dipakai kemudian yang kedua um, hasilnya itu bokeh banget jadi objek, per, objek utamanya itu dapat dan belakangnya itu bokeh. Jadi belakangnya itu enggak ikut tajam juga, tapi bokeh banget. Jadi cuma fokus di objek utamanya. Kemudian yang ketiga, hasil fotonya itu tajam banget. Jadi enggak kalah tajam sama lensa Sigma 75-300 Canon ya. Jadi lensa 85mm Canon ini udah udah tajem banget dengan harga segini kualitasnya udah oke okay banget menurut saya. Harganya ya masih sekitar 2 jutaan ya. Tapi dengan harga segitu itu rekomensi sih karena budgetnya minim tapi hasilnya nggak main-main gitu ya. Kemudian di sini udah dibekali dengan autofocus dan manual fokus Jadi kalian bisa pilih Kalian mau pakai yang auto atau yang manual ya? Jadi di sini ada tombol buat gesernya. Jadi kalian tinggal geser aja ke bawah kalau kalian mau pakai yang manual. Kalian bisa geser ke atas kalau kalian mau pakai yang auto. Dan desainnya ya lumayan lah ya. Kelebihan yang keempat di sini Bodinya ringan dan dia ringkas Karena gampang dibawa kemana-mana Ya menurut saya gak terlalu berat juga Buat yang lagi travel Yang mau travel Yang mau traveling maksud saya ya Yang mau traveling itu cocok banget Karena dia ringan banget Dan gak apa ya Kayak gak berat gitu Dan Kelebihannya menurut saya masih itu aja sih setelah bahas kelebihan gak luput dari kekurangan kan, karena ada kelebihan ada kekurangan, jadi langsung aja kita bahas kekurangannya kekurangan yang pertama dia belum dibekali dengan image stabilizer jadi kalau geser dikit, goyang dikit hilang goyang dikit gambarnya langsung bure Kemudian kekurangannya yang kedua, um, oke, okay. meskipun dia belum dilengkapi dengan image stabilizer, belum ada IS-nya, tapi kita bisa menanggulangi atau meminimalisir dengan cara kita atur aja shutter speednya dengan sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau tangan kalian yang kayak agak tremor gitu kalian bisa pakai 80, kalian bisa pakai 100 gitu atau bisa juga 200 kalau emang bener-bener tremor ya tapi kalau yang enggak tremor masih oke-oke aja lah tapi bisa juga kalian mau ambil gambarnya itu kalian pakai strap strapnya kalungin kemudian kalian kencengin aja itu bisa minimalisir juga ya dan yang kedua, kekurangan yang kedua dia nggak bisa diajak gelap gelapan, guys. Jadi kalau backlight, ya masih no recommend ya. Kalau backlight dia masih kurangnya di situ, belum bisa diajak buat backlight. Kemudian kekurangannya yang ketiga desainnya yang ya gimana ya, no comment ya masih kurang elegan juga desainnya. kekurangan selanjutnya um, oke okay. kekurangannya menurut saya masih itu aja ya jadi masih rekomen buat kalian yang mau pakai portrait dan nanti akan kita kasih tunjuk gimana hasilnya kita pakai 600D jadi um, kita ambil gambar ya seadanya aja ya nanti kalian bisa lihat hasil jepretannya akan kita tampilkan di layar dan terima kasih buat yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa tentuin kalian mau pakai lensa yang apa buat kalian job nanti mohon maaf jika ada kesalahan bisa dibenerin di kolom komentar kalian bisa ajukan pertanyaan dengan cara Komen di kolom komentar ya kita tunggu dan kita akan kita akan memberikan jawabannya secara sebisa mungkin buat kalian agar kalian bisa dapat solusi. Saya Aisyah pamit undur diri mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih buat yang sudah menonton dan yang baru yang baru aja menonton salam kenal dan nggak usah lama-lama. Sampai sini aja, sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih, salam sahabat videografi Videografi Indonesia Kamera, salam Saudara, bye bye